Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terobes setelah leslar tentunya Baiklah persahabat leslar dimana manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Alhamdulillah keberbahagiaan yang kita dapatkan persahabat ya Untuk lagu tak tercinta, dedek lesti dan kakak milan ini masih bertahan di dua trending untuk musik persahabat ya Dengan viewers 7,7 juta nih Masya Allah Luar biasa persahabat ya Alhamdulillah masih bertahan di trending dua Putar terus kita naikin lagi viewersnya persahabat ya Doakan selalu untuk karya-karya dari Leslar Mudah-mudahan selalu booming dan selalu trending Amin Ya Rabbal Alamin Berikutnya kita lihat juga ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari ayah kejora di IG pribadinya nih mengunggah sebuah postingan video ini ada kado pernikahan dari fans lesler lovers dan tentunya Lesti lovers persahabat ya di sini ada dari Lesti lovers taiwan nih, masya allah kado yang sudah di rumah nih bersahabat ya dan dibuka oleh ayah kejora persahabat kita lihat ya tentunya kadonya adalah tuh siapa yang tahu ini kadonya apa persahabatnya ya isinya tuh kensi <gahrani> benji komersabat ya tentunya kita doakan terus mudah-mudahan dedek dan kakak bila selalu banyak orang yang mensupport dan mendoakan dan berikutnya kita lihat juga ada postingan cute banget dari kak rio motret persahabat ya diunggah di akun instagram pribadinya yang mana ada postingan foto cute Dede Olesti dan kakak Bilar yang saling balas-balasan kurungan persahabat ya Kurung-kurungan nih Dede Olesti dan kakak Bilar dan slit keduanya tuh kakak Bilar mau kurung Dede Olesti Persahabat ya Masya Allah tentunya cute banget postingan foto ini Dan dari kalimat keasun yang dituliskan nih oleh Kak Arya Matre ya? Adegan balas-balasan suami istri saling kurung-kurungan Hahaha, ha. beginilah realita Mereka sehari-hari isengnya kelewatan Ayo, kalian udah nonton belum vlog? Klik-klik tuh bersahabat ya bareng Leslar part 3 nih Tentunya doakan terus nih bersahabat ya Mudah-mudahan lesla selalu Bikin bahagia kita semua persahabat, ya. kita doakan juga mudah-mudahan mereka bahagia nih, masya Allah. Lihat postingan foto kiot ini, kita merasa bahagia dibuatnya persahabat ya. Tentunya foto dari Dede Elsi dan kakak Bilar tak pernah gagal nih persahabat ya. Tentunya bisa bikin bahagia fansnya nih